Hai hai hai Kalian mungkin pernah melihat video seekor anjing yang terlibat perkelahian dengan hewan lain Bahkan kebanyakan orang mengenal kucing dan anjing sebagai musuh bebuyutan bukan? Meskipun terkadang mereka terlihat akur Tapi pernahkah kalian melihat seekor anjing terlibat perkelahian dengan kucing liar raksasa? Ya, kejadian tersebut pernah terekam oleh salah satu warga dan video tersebut beredar di internet. Dan ngomong-ngomong soal anjing, memang anjing adalah sahabat terbaik manusia. Anjing yang menggemaskan, protektif, aktif dan bisa diajak bermain, menjadi salah satu alasan anjing adalah peliharaan yang baik. Hanya saja yang harus disadari bahwa anjing juga bisa jadi berbahaya. Bahkan dalam beberapa kasus ada beberapa korban yang jatuh,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 Dalam video itu, memperlihatkan perkelahian besar-besaran antara seekor anjing dan seekor harimau. Dibagikan oleh sebuah akun Instagram bernama Animals Power, video tersebut memperlihatkan seekor anjing Golden Retriever yang mencoba menggigit telinga harimau yang buas. Namun sayangnya tidak jelas, apakah Golden Retriever ini menyadari bahwa ia berkelahi dengan seekor kucing besar dan salah satu dari kucing paling mematikan di dunia. Dalam video itu juga memperlihatkan, seekor singa duduk di dekatnya ingin menghentikan pertengkaran mereka tetapi menjauh karena tidak ingin terlibat. Sementara itu, harimau sedang mencakar anjing tersebut, tetapi anjing tersebut mencengkeram wajah dan telinga harimau dengan kuat. Dari video tersebut, nampaknya diambil di kebun binatang karena berada pengunjung juga terlihat menyaksikan sebuah pemandangan yang tak terduka di depan mereka. Video berdurasi pendek itu juga telah menarik lebih dari 4,6 penayangan, 18.000 suka dan masih terus bertambah. Bahkan dari video pertarungan yang tidak biasa ini, sudah mengejutkan banyak netizen di seluruh dunia. Pengguna Instagram pun telah membanjiri isi komentar postingan tersebut. Dan tentunya dengan komentar yang mengejutkan. Namun tahukah kalian sob? Kenapa anjing dalam video itu berani menggigit telinga harimau? Padahal biasanya, anjing akan lari ketakutan jika bertemu harimau secara langsung. Ya, yeah, hal ini tak terlepas dari nenek moyang anjing, yaitu serigala, sebelum dicinakan manusia dan menjadi hewan yang ramah dan paling setia. Selain itu, serigala juga merupakan salah satu hewan liar atau hewan pemburu yang hidup berkelompok. Itulah kenapa dalam video tersebut,